Assalamualaikum bunda Kali ini kita akan mencoba resep Gurame crispy asam manis yang kita siapkan Ikan gurame Satu buah kita Sudah kita bersihkan Dan kita potong punggungnya ya bunda Kita belah Bumbunya adalah cabai kecil rawit Secukupnya 6 siung bawang putih Dan 1 siung bawang bombay saus tomat satu botol ya Bunda. sekitar 135 kg dan saus sambal sekitar 3 sendok makan. Kita siapkan juga tepung maizena atau tepung tapioka. Saya memakai ini ya Bunda. garam secukupnya. Lada bubuk secukupnya. Penyedap rasa secukupnya. Pertama yang kita siapkan adalah ikan kita lumuri dengan tepung maizena atau tepung tapioka. Kita lumuri ya bunda Sampai di dalam-dalamnya juga Kita lumuri Dan di baliknya juga kita lumuri Seluruhnya ya bunda Lumuri seperti ini sesudah merata, kita diamkan sebentar. Kita sisakan sedikit ya bunda Untuk Bumbunya Nah bumbu tadi Seperti bawang putih kita cincang halus Bawang bombay kita potong-potong Dan cabai rawit kita potong-potong kecil-kecil Kita siapkan minyak Kita goreng Sampai tenggelam ya bunda Kita tunggu sampai matang Kita balik Seperti ini bunda Oke kita siap Kita angkat ya bunda Ikannya sudah matang Dan selanjutnya kita siapkan minyak untuk menumis secukupnya ya bunda. Kita masukkan bawang bombay. Bawang bombay separuh aja ya bunda. Karena nanti kita separuhnya akan kita taruh sesudah bumbu akan matang. Kita tumis sebentar. kita masukkan bawang putih cincang kita tumis kembali sampai harum ya bunda kita masukkan bawang cabai kecilnya juga lalu kita masukkan saus tomat Kita aduk lagi Sudah harum ini bun Saus sambal tadi Kita masukkan Dan kita beri air ya bun Secukupnya Kita masukkan bumbu lainnya seperti garam Lada bubuk Ini bunda Setelah dikasih air secukupnya Kita aduk, kita tunggu sampai Harum dan matang Oke Bahan tadi sudah jadi ya bun Ini jadinya Kita lumuri ikan tadi Dengan saus yang sudah matang Sudah jadi ini bun Rasanya enak banget bunda Bunda boleh coba deh ini Oke Ini bun hasilnya Dicoba ya bunda Jangan lupa like dan subscribe Semoga bermanfaat